dan angka keberuntungan seorang Pisces di bulan Mei tahun 2021. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Pisces di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu Keruangan seorang Pisces di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keberuntungan seorang Pisces di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Pisces di bulan Mei tahun 2021, jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, ini misalnya kita mengambil satu support energi yang diperoleh oleh seorang Pisces di bulan Mei tahun 2021, pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang Pisces di bulan Mei tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kemisannya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu Ramalan Zodiac Pisces di bulan Mei tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kemisannya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Opsi ataupun dua pedang secara homeostis itu diartikan dua pilihan: tentukan pilihanmu untuk melepaskan keraguan, yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan yang membuat beban pikiran, dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Pisces di bulan Mei tahun 2021, kesehatannya mengalami penurunan, yang dimana di sini dikarenakan seorang Pisces mendapatkan beban pikiran, yaitu menentukan jalan hidup yang terbaik kepada Pisces sendiri dan beban pikiran itu sangat berdampak negatif kepada kehidupan serta kepada kesehatan fisik sendiri dan untuk support energinya adalah King of One secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang lebih tua dari bisnis sendiri dan disini menggambarkan seorang bisnis mendapatkan beban pikiran di bulan Mei tahun 2021 untuk menentukan jalan hidupnya ke yang lebih baik yang dimana disini berdampak negatif kepada kesehatan. Yang juga di disini seorang Pisces akan mendapatkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekat serta orang tua Pisces sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah strength. Secara umumnya strength itu diartikan kekuatan hati dan kelembutan hati. Dan jika kartu strength kita hubungkan dengan kesehatan seorang Pisces disini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang Pisces merupakan suatu dorongan ataupun merupakan suatu faktor. Yang sangat positif kepada seorang Pisces untuk bangkit lagi dan untuk dari beban pikiran yang ia alami, yang dimotivasi dari orang tua, serta orang-orang terdekat Pisces sendiri. Dan untuk kartu keuangannya adalah eco pentacle ataupun delapan koin. Secara umumnya, eco pentacle itu artinya mulai menghargai hidup karena hidup adalah proses, dan mulai menghargai suatu pekerjaan karena pekerjaan itu adalah proses untuk mendapatkan keuangan dan di sini menggambarkan keuangan seorang Pisces di bulan Mei tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di sini disarankan kepada seorang Pisces baiknya fokus di dalam bekerja fokus di dalam menjalankan pekerjaan kehidupan sehari-hari dan di sini disiplin di dalam bekerja itu akan membuahkan hasil yang maksimal serta dampak dampak positif kepada keuangan dan di sini tidak jarang seorang Pisces mendapatkan suatu pilihan untuk membuka pekerjaan yang baru yang dimana di sini seorang Pisces ingin meningkatkan keuangan kehidupan secara cepat di bulan Mei tahun 2021 yang dimana disini berdampak negatif kepada kesehatan sehingga seorang Pisces mendapatkan beban pikiran dan untuk support energinya adalah page of sword. secara umumnya page of itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan keuangan seorang Pisces tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Mei tahun 2021 namun di sini disarankan seorang Pisces baiknya fokus kepada pekerjaan yang sekarang disiplin kepada pekerjaan yang sekarang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan yang di sini juga seorang Pisces meningkatkan keuangan demi kebahagiaan seorang anak demi kebahagiaan keluarga serta di sini seorang Pisces mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak dan dari keluarga Pisces sendiri dan jika kartu istri kita gabungkan dengan keuangan seorang Pisces di sini menggambarkan kekuatan hati dan kelembutan hati yang didasari serta yang diberikan oleh seorang anak kepada seorang Pisces akan berdampak positif serta mendorong seorang Pisces untuk lebih biar bekerja yang dimana di sini tujuannya untuk meningkatkan keuangan kehidupan Pisces sendiri dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah Eight of one, ataupun delapan tongkat. Secara umumnya Eight of one itu diartikan tetap tekuni, jalani, disiplin dalam menjalani maka alam akan menemukan serta menunjukkan jalannya sendiri. Dan di sini menggambarkan untuk karet pekerjaan seorang pisces di bulan Mei tahun 2021 karirnya tidak akan mengalami penurunan serta tidak akan mengalami peningkatan. Di sini juga disarankan kepada seorang pisces baiknya fokus kepada pekerjaan yang sekarang fokus kepada kehidupan yang sekarang. Yang dimana disiplin di dalam bekerja akan membuatkan hasil yang semaksimal kepada kehidupan, keuangan, karir. Dan disini jangan berpikir sesekali untuk membuka usaha yang baru karena itu sangat berdampak negatif kepada kesehatan. Yang membuat beban pikiranmu di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen Oxford. Secara umumnya Queen Oxford itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa dan seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Dan disini menggambarkan seorang Pisces adanya tidak akan mengalami peningkatan tidak akan menurut, mengalami penurunan namun di disini disarankan kepada seorang vices sebaiknya fokus kepada pekerjaan disiplin kepada pekerjaan yang sekarang karena itu akan sangat berdampak positif kepada kehidupan keuangan yang didukung penuh oleh pasangan vices sendiri dan jika kartu strain kita gabungkan dengan kade pekerjaan seorang vices disini menggambarkan kekuatan hati di dalam kelembutan hati seorang pasangan merupakan faktor yang sangat positif merupakan suatu dorongan yang sangat positif kepada seorang vices agar lebih fokus di dalam bekerja dengan pekerjaan yang sekarang yang dimana mana di sini akan berdampak positif dan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangan serta kehidupan Pisces sendiri di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk hubungan asmara seorang Pisces adalah two of cup ataupun dua piala. Secara umumnya two of cup itu diartikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen dan di sini menggambarkan kepada hubungan asmara seorang Pisces yang sedang single, seorang Pisces yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen kepada seorang pasangan, yang dimana di sini akan melanjutkan langkah ke jenjang yang berikutnya, ataupun ke jenjang pernikahan, ke jenjang keseriusan, yang dimana tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan kepada seorang Pisces yang sudah berpasangan di sini akan memiliki komitmen untuk menjalani hidup sehari-hari, untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang dimana di sini tujuannya adalah keharmonisan serta kebahagiaan hubungan asmara dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa dan seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri dan di sini menggambarkan. Seorang Pisces yang sedang single akan bertemu pasangan di bulan Mei tahun 2021 yang dimana mana di sini memiliki komitmen untuk jenjang yang lebih serius, jenjang pernikahan, jenjang yang lebih bahagia, yang dimana mana di sini pasangan akan memberikan responden tanggapan yang positif kepada Pisces sendiri. Dan kepada Pisces yang sudah berpasangan di sini menggambarkan seorang Pisces bersama pasangan akan memiliki komitmen untuk menjalani sehari-hari yang dimana sini tujuannya untuk keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara yang ditangkapi oleh seorang pasangan Pisces sendiri yang dimana sini adalah awal kebahagiaan kepada seorang Pisces di bulan Mei tahun 2021 dan jika kartu strain kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Pisces disini menggambarkan kekuatan hati dan kelembutan hati seorang Pisces bersama pasangan merupakan pasangan yang sangat ideal untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara di bulan Mei tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan soal Pisces di bulan Mei itu ada di angka 2 28 88 82 dan 21 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Pisces di bulan Mei tahun 2021 semoga bermanfaat ingat like komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya